Kita ada usaha tiap-tiap hari Gapa-gapa Dia masuk di dalam ayat yang ke-79 Iaitunya Fatawakal ala Allah Usaha-usaha dah Maka Oleh itu berserahlah kepada Allah Innaka ala alhaqil mubin Sesungguhnya engkau berada Di atas kebenaran yang jelas nyata Ning Allah yinyan Jamin katanya Nabi duduk di atas jala yang betul, yang benar. Pak kita pun lagu tu. Kita umat Islam, siapa kau akhir manusia atas dunia. Kena bubuh. Dalam hidup kita ni, tawakal tu jadi tinggi. وَمَنْ يَتَوَكَلَ عَنَ اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Siapa yang tawakal seruh diri kepada Allah, maka Allah akan jaga ya, orang itu dalil <tik> 'ala allahi إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمِّيَ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ yutu smi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun ayat 79 sampai 81 satu surat naml setelah ayat-ayat belum pada ni Allah Taala cerita hubungnya dengan uh, oge-oge okay, okay. apa nih hubungnya dengan al, al karim sebagai petunjuk kepada Sekelir manusia Dan mengkesohkan Ha-ha Bani Israel Yang mereka itu berselisih pehe. dan kitab-kitab mereka Setelah menerima kitab Jadi selisih Sepatutnya terima kitab ko satu ko pehe ko pergi teguh Tapi Bani Israel ko ko pecah belah maka Allah Taala waktu turun Quran ni untuk u satu. Semua ajaran-ajaran yang ada pada zaman-zaman dahulu di dalam kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil mari hipung semua di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran sebagai rahmat, sebagai petunjuk hidayah kepada orang-orang yang beriman. Allah pun akan buat keputusan di akhirat kalau siapakah yang betul dan siapakah yang salah sebab itulah Nabi yang duk hijau hari seru manusia ada yang berimek dan ada yang tak berimek orang yang menetak utama sekali iaitunya pokok-pok -pok kafe musyrikin pokok-pok -pok munafik duk menetak ajaran Nabi Nabi tak terasa kau jawab Pai katanya Nabi supongan kita berasa di dalam hati eh manusia tak seterimu ajarah dia tambah-tambah lagi ni, orang yang menetek nak bunuh duk wang penerai sama so dengan Nabi tapi Allah Ta'ala jaga Nabi daripada tangi jahat manusia Allah firman Wallahu ya'asimuka minal nas Allah jaga -mung, hey Muhammad dari tangi yang nak bunuh -mung. Ini Allah janji siap dah di dalam Quran Katanya Nabi tak mati dengan tangi manusia Walaupun usaha beberapa kaya dan beberapa ketika Orang okay, duk wang penerai nak bunuh Nabi Alhamdulillah Sebab tu dalam semua urusan yang Nabi buat dan termasuknya kita juga Ya, hak kita berusaha tiap-tiap hari gapo-gapo dia masuk di dalam ayat yang ke-79 iaitu nya fatawakal 'alallah usaha usaha dah maka oleh itu berserahlah kepada Allah innaka 'alal haqqil mubin sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran yang jelas nyata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 Sapa yang tawakal serah diri kepada Allah, maka Allah akan jaga orang itu. Fatawakkalu dalam ayat-ayat lain. Hendaklah kamu semua berserah diri kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakilin Sesungguhnya Allah kasih kepada orang-orang yang serah diri kepada Allah. Maknanya lepas pada usaha si ada dahlah tu. Jangan tak Jangan tak usaha Nanti serah Itu tak boleh Nah Serah diri ni Lepas daripada kita Usaha Tuk rubab Tuk kaneng Tuk witi Semua Pakai serah kepada Allah Nah tu Allah ta'ala Kasih Kepada orang yang Serah diri kepada dia Sebab tu Jaya tak jaya Bukan duduk di kita Tapi duduk di Allah Lepas tu Bila kita berjaya dah Syukur banyak Jangan duduk cayur Jangan duduk tak ingat akan nikmat yang Allah Ta'ala bagi, sungguh katanya berpucar sebab itu daripada usaha kita tapi berjaya Allah Ta'ala yang menentu bukan sikit, orang yang usaha tapi tak berjaya bukan sikit banyak orang yang usaha dah, molek dah tapi tak berjaya, pun kena suka baik, katanya boleh jadi kalau berjaya pun pon tubik lepas pada tu pon raih Tu orang Islam dia fikir-fikir ko ngai di tuk mum tuk sing tuk yang Usaha usaha dah tapi tak berjaya ada hikmat dia Tapi jangan orang tak usaha nak berjaya Gitulah kaedah yang Allah Taala letak beri kepada kita nak we kita usaha Sebab lah usaha ni dia panggil juhud Juhud artinya usaha dengan sungguh-sungguh Alhamdulillah Waman jahada Fa innama yujahidu li nafsih Sesiapa yang berusaha Sesiapa yang berjihad Nak terjemuh lagu mana ikutlah Jahada artinya Sungguh cai cai, kuham saman Sesungguhnya orang itu Dia berusaha untuk diri dia sendiri Alhamdulillah Innaka la tusmi'ul mauta wa walau mudbirin Sesungguhnya engkau tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati hatinya itu menerima ajaranmu Mati di sini bukan arti mati mati ta itulah Tapi arti orang yang mati hatinya Allah nah orang yang Allah Taala katuk mata hati Tuhir raya selalu kepada Nabi Dan semua pendakwah-pendakwah Orang duduk atas dunia Untuk guru, baba, ustaz nak ucahkan Tak boleh Memberi hidayah Petunjuk kepada orang yang buta hati dia Yang mati hati dia Itulah Allah Ta'ala raya Summun bukmun umyun Gitu Igo Duk dalam awal-awal suratul baqarah Orang yang tuli, buta dan bisu. Kropso dia panggil. Bukan arti tuli sungguh tak? Telinga dia dengar. Bukan mata buta, tapi mata dia tengok. Bandingnya katanya, Orang apabila tak seterimu petunjuk hidayah, tak seterimu islah, Orang itu sumun, bukmun, umyun. Cukup dengan buta dengan tuli dengan bisu Allah itulah orang-orang kafir Maksud di sini artinya orang-orang kafir sebab tu Allah qayy awal suratul al-baqarah juga Innal ladhina kafaru sawa'un 'alaihim a anthartahum am lam tunzir am lam tunzirhum la yu'minun Sesungguhnya orang-orang kafir sama sahaja hey Muhammad sama ada memburi amaran mung, mung takwi amaran fahum la yu'minun mereka itu Allah Taala tanda siap-siap dah katanya tak beriman maka mereka tidak akan beriman walaupun gogak oh, ya, banyak molek seragam mana pun mereka itu tak terima alhamdulillah klik kepada kita semua ni kita kena syukur banyak kepada Allah Allah wujud kita orang muslim orang mukmin lahir daripada keluarga, mokpok pak, nenek, orang islah lepas kita pula duduk di dalam wet orang-orang islah boleh dengar orang-orang boleh dengar ajari-ajari agama -ajari cuba kita gambar eh setengah-setengah orang duduk tak dengar pun orang ber dia duduk jauh lepas tu duduk tak ada duduk di dalam wet pun ngaji islah dia orang islah ini kena usaha lebih pada tu sebab apa? sebab dia boleh jadi duduk sore ataupun duduk sekadang keluarga dia. Dud jauh daripada kumpulan orang-orang Islam. Kita alhamdulillah boleh duduk dalam kapung Islam, ada orang duduk mengajar, orang duduk ceramah, duduk duduk apa? royak hak duduk baca Quran, baca hadis. Allahu akbar, mujur besar. Patut kena syukur kepada Allah Taala banyak. Serta dengan kita nak syukur lebih pada tu sekali hati kita ni mudah terima ajaran ugamu ajaran kera'i sebalik pada tu orang-orang kafir yang Allah Ta'ala rayak orang yang mati hatinya itu dia payah dia nak terima ajaran munghi muhammad dan tidak dapat menjadikan orang-orang yang pekok itu mendengar suara seruai mung bukan orang tuli semua, pekok-pekok ni artinya orang telinga tuli tapi bukannya arti telingo tuli. Telingo duduk dengar molek-molek. Tapi dia tak setrimo ajaran. Allah qayy di dalam awal surah Luqman. Wa fi adanihim waqra. Di telingo-telingo mereka ni ada menyumat. Sumat telingo. Ha tu. Terutamanya orang-orang kafir di zaman Nabi apabila dibaca ayat wa idza tutla alaihim ayatuna walla mustakbiran apabila dibaca ayat-ayat kami kepada mereka walla walla arti apa paling belakang mustakbiran dalam keadaan angkuh kedai bay, tunjuk katanya Beci kepada Kro'eh tu zamir-zamir tu saya yakin katanya zamir sekarang ni walaupun orang kafe dah dia ya dengan Kro'eh Orang okay, kafe, cuba kita perhati. Dia ya dengar Al-Quran dalam majlis-majlis yang dibuka dengan baca ayat-ayat suci Al-Quran. Dia ya dengar. dalam hati dia, kita tak tahulah. Kata, dia ya, nak niat gapa, dia nak nampak gapa, Allah alam lah. Tapi, dia ya dengar Al-Quran. Orang okay, kafe lah ni, dengar Al-Quran. Orang yang tak ada akhati dengan Islam lah. Tapi orang yang akhati, orang yang beci dengan Islam ini siapa jejak Quran, bakar Al-Quran. Tu hak kita tahu. Hak lebih pada tu, Allah dak dia wak gapo dengan Quran. Nak? Boleh jadi soyok-soyok-soyok-soyok Quran, soyok, soyok, soyok Bo bohong dan jamal, bohong pada takai chakrok biru. Dok sekali Quran ni dok sekali dengan najih-najih. Wallahualam kita tak tahu. Tu nak ayat katanya, orang-orang kafir orang hak -orang pasal benar tai Islam dan Allah Taala orang pasal itulah. Allah akan azab mereka di akhirat sikit lagi dengan Kita tak tahu katanya siapa yang buat kepada ajaria kera'i Yang menetek Islam di atas muka dunia Apabila mereka berundur ke belakang disebabkan keingkarannya Iaitunya pokok-pok apa yang saya Kafir tak perlu terima ajaria Islam Paling belakang dalam pimpinan Ar-Rahman 1, 2, 8 Dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya Allah Ta'ala menerangkan bahawa Orang-orang kafir yang degi dengan kukufurannya Adalah ibarat orang-orang yang telah mati hatinya Pekak telinganya Dan buta matanya Maka engkau wahai Muhammad Tidak akan dapat menjadikan mereka memahami Mendengar dan melihat Kebenaran Islam yang engkau serukan Itu lagi berimeh Dengar pun tak sedar Lepas tu nak pergi berimeh Kau tengok lagi Supaya juga dengar Kita kiyah Orang-orang kafir kita kiyah, iaitu dengan orang-orang Islam kita sendiri Namu Islam, keluarga Islam Tapi tak seterimu ajaran orang Nak duduk di dalam bahasa India Bukan arti katanya kita mengkufur atau penghukum orang itu, orang kafir Sedangkan dia Islam Tapi nak ayat katanya, perintah kambang yang yang ada pada orang-orang Islam kita Tak seterimu Islam, tak seterimu ajaran orang taksih ngaji, taksih gerti, taksih patnah, taksih beki, taksih belakang tak tak tak nak duduk pasal India Dan ni ada ni tengah-tengah orang Islam kita suka dengan dia buta tuli takerti pasal sekarang apa-apa tu lagi orang yang Allah Ta'ala katuk mata hati khatam <tuh> Allah wa'ala qulubihim wa'ala sam'ihim wa'ala abusarihim gishawah ni pok-pok munafik. pula yang Allah Ta'ala raya pada awal suratul Baqarah. lah getulah Janganlah kita jadi orang yang payah terima ajaran agama. Bu jadi lembut kita ni mudah terima. Gapo hok orang nasihat, orang royak, orang ajar gapo alhamdulillah. Jangan mentai, jangan tunjuk katanya kita tak cok, tak kenal kepada Islam. Ha begitu. Bu jadi mudah kita terima alhamdulillah. Akhir sekali, wama anta bihadil ummi an dalalatihim. Dan engkau tidak akan dapat memberi pertunjuk kepada orang-orang yang buta Supaya menjauhi ke apa, kesesatnya mereka Buta di sini, buta hati Bukan arti buta mata Engkau tidak dapat memperdengarkan seruanmu itu Melainkan kepada orang-orang yang sanggup berimek Akan ayat-ayat keteringin kami Inilah tu herayat jenian kepada Nabi Munghe Muhammad boleh royak Islam dan orang yang akan terima Islam, orang yang teriamprom hidup dia nak terima Islam. Ah tu gapa gapo-gapo yang dengar belaka. Sebab tu mudah kita mengajar orang hak pasal duk nok dah. Orang hak duk nok dah mudah kita royak. Dia amal dia buat selalu dah. Tapi orang hak tak saleh masya-Allah. Tak nak tanya. Tak nak buih Goyak, goyak, goyak, goyak. Ya, je ya, tak apa. Dia tak seng. Sebab apa tu? Sebab roh dia liar tu. Cuba kita gambar. Orang okay, nak ikat ayah. Saya tak anak-anak ni. Orang okay, dia nak ikat ayah, ayah liar. Masya Allah. Sepuluh orang, amba ayah saya kau. Pitah kau tu, pitah kau ni. Hmm, popo, popo, popo, popo, pop, pop, pop, pop, pop, pop. masuk. Itu banding katanya. Manusia dan ruh dia liar. Payuh kita nak goyak. Padahal nak goyak dia tu dia kan? buat kan? tak sedar oh, ya ya, ya, dengar. Ya, ya, ya, dengar, Apa tak lagi orang hak meneta. Allah, bosan dah. Dia meneta ke? Bukan saja dia duk dia, dia manusia ni ada banyak radab dah. Hak pasal liar tak sedar terimalah selalu-selalu meneta pula. Oh, kau tengok. Tapi orang pasal royak gapo-gapo dia duk dia, Walaupun dia tak sedar terimo tapi dia tak meneta Apa Apatah lagi orang hak lebih laban-laban tu lagi hak hak molek, hak jujur. Royak sepatahlah ya, masya-Allah. Gerti selalu dah Tuguh selalu dah Saya misal Masa lebih dah eh? ni Abdullah bin Umar Radiyallahu anhum Nabi tengok Pitu dalam masjid Nabi ni Pitu jatah Pitu tinung Pada zaman dulu Ya masjid tak ada Ada besar mana Tapi ada soal, Pitu tu Pitu pasang Duk tengok Orang okay, jatah Orang okay, tinung pun masuk Pitu tu Nabi duk perhati tengok jantan pun masuk kat tu, tino pun masuk kat tu. Nabi royak, "Lawju ilal babu nisa." Kalau sekiranya pintu tu dijadikan, maknanya diberi kepada orang-orang tino, Alangkah lebih molek. Orang jantan tak seduk lewat masuklah kat pintu tu. Masya-Allah. Abdullah bin Umar dia ya royak katanya aku dengar Nabi royak hari tu, aku tak masuk sampai mati pintu tu. Eh ada Tak masuk, tak tubik dah pitu tu. Sebab apa? Sebab kuam Pratana Nabi nak jadi pintu tu, yaitunya babun nisa' pintu untuk orang-orang yang tinggal. Jangan orang jatih duduk lewat masuk, kadang-kadang duduk belagang pergi. Masya Allah, siapakah hari ni ada di masjid Nabi, yaitunya babun nisa' pintu untuk orang-orang perempuan. Tu nak orang -orang katanya orang yang mudah basah, mudah terima Walaupun Nabi tak ada dua lari Nabi katanya kalau sekiranya baiknya Pitu ni dijadikan untuk orang perempuan Kita pun jadi lagi tu Terima ajarin Allah Ajarin Nabi Alhamdulillah Amal lalur. Buat lalur Alhamdulillah Akhir sekali Bagaimana Orang yang apabila yang mudah terima Sanggup berimber Akan ayat-ayat keterangan kami Kerana mereka Orang-orang yang berserah diri dengan ikhlas Tu kita nak tu buat apa-apa-apa, menjadi molek juruh beriming, berakhlak mulia, lepas tu serah pada Allah. Sebulak-bulak penuh hati kita lillahi taala. Nah, panjang sikit pagi hari ni. Kerana ayat. Kalau bukan ayat, tak panjang. Nah, insya-Allah akan menjadi hidayah dan kebaikan kepada kita semua. Wallahu a'lam wasallallahu ala, wa ala nabiyyina Muhammad wa ala wasahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.